Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada MB Anda. Di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Taurus di bulan Desember tahun 2021. Untung persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Taurus di bulan Desember tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Taurus di bulan Desember tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keberkahan seorang taus di bulan Desember tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Taurus di bulan Desember tahun 2021. Jika kartu perkategori sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu sebuah energi yang dapatkan oleh seorang taus di bulan Desember tahun 2021. Pertama support energi kepada kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan.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 Untuk kesehatan seorang Taurus adalah 5 Opsot ataupun 5 pedang Secara umumnya 5 Opsot itu dia tiga pandai melihat situasi kondisi Di saat semuanya sedang terganggu untuk bangkit kembali Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Taurus di bulan Desember tahun 2021 Akan mengalami sedikit penurunan Yang dimana di sini nilai plus yang didapatkan oleh seorang Taurus Yaitu pandai melihat situasi dan kondisi di saat semuanya daun dan mengambil peluang untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi, serta mupon dari kesehatan yang menurun Dan untuk support energinya adalah Kenaik of Cup Secara memenai kenaik of cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya dari bawah 30 tahun, seseorang yang berada di sekitar Taurus sendiri. Dan di sini menggambarkan Kesehatan seorang Taurus akan mengalami penurunan di bulan Desember tahun 2021, yang dimana di sini nilai plus yang didapatkan oleh seorang Taurus adalah pandai melihat peluang, situasi, dan kondisi, dan pandai meminta bantuan kepada orang-orang terdekat untuk menjalankan aktivitasnya, yang dimana di sini seorang Taurus akan bisa istirahat dan move on dari kesehatan yang terburuk, serta bisa mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2021, dan untuk kesimpulannya adalah. Secara umumnya, Jackman itu diartikan Kesempurnaan, pencapaian Kesempurnaan, pencapaian Kemenangan, dan jika kartu Jackman Kita gabungkan dengan kartu kesehatan Seorang Taus di disini menggambarkan Seorang Taus akan mendapatkan pencapaian Kesehatan yang sangat bagus Dengan pandai melihat situasi Dan pandai meminta bantuan kepada orang-orang di sekitar untuk beristirahat dan menjalankan aktivitas sehari-hari yang dimana sini akan berdampak positif kepada kesehatan seorang terus di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk kartu keuangannya adalah Ace of Pentacle Secara umumnya Ace of Pentacle itu diartikan awal mula permulaan ingin mulai ingin menata ingin menaik menaiki kembali dan di sini menggambarkan keuangan seorang Taurus di bulan Desember tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun di sini ada beberapa kemungkinan dan prediksi yang terdapat pada Taurus. Yang pertama, seorang Taurus akan menata meniti kembali pengeluaran pendapatan yang dimana di sini akan mampu membuat keuangan lebih stabil dan keuangan lebih terjaga. Dan di sini juga digambarkan seorang Taurus akan menerima satu pekerjaan, satu job yang dimana di sini akan mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini seorang Taurus akan membuka sebuah peluang usaha, yang dimana tujuannya untuk mendatangkan income kepada dirinya sendiri, yang dimana juga tujuannya untuk meningkatkan keuangan di bulan Desember tahun 2021, serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Taurus akan menerima satu pekerjaan, dan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang mampu mendorong keuangan kehidupan lebih bagus lagi, yang ia dapat dari orang-orang sekitar serta orang terdekat Taurus sendiri, dan untuk kartu support energinya adalah King of Pentacles.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 ia dapatkan dari orang sekitar yang usianya di atas 30 tahun yang mampu membuat keuangan kehidupan serta mendatangkan income kepada dirinya sendiri, yang dimana di sini kondisi keuangan akan dalam kondisi stabil di bulan Desember tahun 2021, dan di sini juga menggambarkan seorang Taurus akan menata meniti kembali pengeluaran pendapatan, yang dimana di sini menjaga kestabilan keuangan di bulan Desember tahun 2021, dan di sini seorang Taurus akan mendapatkan masukan dari orang-orang sekitar, orang-orang yang lebih pengalaman untuk mendapatkan income yang lebih bagus lagi dan jika kartu Jaget kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Taurus di sini menggambarkan kesempurnaan keuangan akan didapatkan oleh seorang Taurus di bulan Desember tahun 2021 apabila sudah menata kembali pengeluaran pendapatan yang dimana pemasukan tersebut ia dapatkan dari orang yang lebih pengalaman dan kesempurnaan keuangan akan didapatkan oleh seorang Taurus yang dimana mana sini digambarkan seorang Taurus menerima satu job, satu pekerjaan yang ia dapat dari orang-orang sekitar Orang-orang yang usianya di atas 30 tahun yang mendatangkan income kepada dirinya sendiri, serta disini seorang Taurus akan membuka sebuah usaha yang usaha miliknya sendiri, yaitu tujuannya untuk mendatangkan income dan pencapaian kemenangan, pencapaian kesuksesan dalam kategori keuangan akan dapatkan oleh seorang Taurus di bulan Desember tahun 2021, dan untuk kartu pekerjaannya adalah Six of One ataupun Anam tokan. Secara umumnya, six of one itu diartikan pencapaian kemenangan, membuka usaha yang bagus, mampu mendirikan usaha sendiri yang membuat kehidupan lebih bagus lagi, dan di sini menggambarkan karya pekerjaan seorang Taurus di bulan Desember tahun 2021 akan mengalami peningkatan, yang dimana di sini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan. Peningkatan karir yaitu di dalam kategori direkomendasikan menaiki jabatan dalam suatu instansi perkantoran yang dimana akan mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi, serta awal mula yang didukung dengan kartu S. Pentakel untuk meniti karir, meniti keuangan yang lebih bagus lagi, dan di sini juga digambarkan seorang Taus akan membuka sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri, yang merupakan suatu awal untuk mendatangkan income kepada dirinya dan usaha tersebut akan lebih berhasil di bulan Desember tahun 2021 yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Taurus akan membuat banyak usaha yang dalam kategori ini adalah membuka usaha sampingan yang akan mendatangkan income dan mendongkrak pekerjaan lebih bagus lagi dan untuk kartu support energinya adalah King of Swords Secara umumnya King of Sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang usianya di atas Taurus sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang -so Taurus akan direkomendasikan menaik jabatan yang dimana yang merekomendasikan adalah orang yang lebih tua dari Taurus yang akan mampu mendongkar kehidupan, karir, pekerjaan lebih bagus lagi. Dan di sini seorang Taurus akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang dimana ia dapatkan dari orang-orang terdekat, orang yang lebih tua dari Taurus yang mampu mendongkar keuangan, karir, kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini atas masukan dari orang yang lebih tua, orang yang lebih pengalaman, seorang taus mampu berhasil mendirikan sebuah usaha yang merupakan usaha miliknya sendiri, yang akan mampu membuat keuangan lebih bagus lagi. Dan jika kartu jamin kita gabungkan dengan kartu karya pekerjaan seorang taus di sini menggambarkan kesempurnaan keuangan, kesempurnaan karir, kesempurnaan pekerjaan, kesempurnaan kehidupan akan didapatkan oleh seorang taus di bulan Desember tahun 2021, yang dimana yang memberikan masukan kepada seorang taus adalah seseorang terdekat. Orang yang lebih tua dari Taurus yang mampu membuat keuangan kehidupan karena pekerjaan lebih bagus lagi. Dan di sini yang merekomendasikan Taurus dalam menaiki jabatan adalah orang-orang terdekat dan orang yang lebih tua dari Taurus sendiri yang akan berdampak positif kepada kehidupan. Untuk kartu hubungan asmaranya adalah 5 of Cup ataupun 5 piala. Secara umumnya 5 of Cup itu diartikan berjuang melepas masa lalu melihat harapan yang ada untuk membangun kebahagiaan. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Taus di bulan Desember tahun 2021 sedang berjuang untuk melepas masa lalu bukan dari masa lalu dan di sini melihat peluang yang masih ada yang didukung dengan kartu Five of Swords yaitu melihat kondisi peluang yang masih ada untuk mendapatkan kebahagiaan mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan di sini juga menggambarkan bahwasanya seorang Taus akan melihat dan melirik seseorang untuk dijadikan pasangan di bulan Desember tahun 2021. Dan kepada seorang Taurus yang sudah berpasangan, akan menantang meniti kembali hubungan asmaranya untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih harmonis, lebih hakiki di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk kartu support energinya adalah Kenaik of One Sejarah umumnya, kenaik of one itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usia yang di bawah 30 tahun, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang berada di sekitar Taurus sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang taus yang sedang single sudah melirik di dalam kategori orang taurus kita untuk dijadikan pasangan di bulan Desember tahun 2021. Yang dimana di sini untuk mendapatkan keharmonisan kebahagiaan asmara dan di sini bertujuan untuk melakukan kaki kejenjang yang lebih serius di bulan Desember tahun 2021. Dan di sini seorang taurus yang sudah berpasangan akan menata meniti kembali hubungan asmaranya lebih bagus lagi serta mendapatkan masukan dari orang-orang terdekat untuk mendapatkan kebahagiaan hubungan asmara di bulan Desember tahun 2021 dan si kartu jadgment kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Taurus di sini menggambarkan capaian hubungan asmara kemenangan hubungan asmara akan didapatkan oleh seorang Taurus di bulan desember tahun 2021 yang dimana di sini seorang Taurus melihat situasi dan kondisi dan kupon dari masa lalu dan melihat seseorang yang berada di sekitar untuk dijadikan pasangan yang akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya. dan kepada seorang Taurus yang sedang berpasangan di sini seorang Taurus yang sedang berpasangan akan mendapatkan kebahagiaan dalam kategori hubungan asmara yang dimana di sini mendapatkan masukan juga dari orang-orang sekitar untuk mendapatkan cara menata meniti kembali hubungan asmara yang dalam kategori ini adalah tujuannya untuk mendapatkan keharmonisan kerukunan di dalam kategori hubungan asmara. Dan untuk angka keberuntungan seorang taus di bulan Desember tahun 2021 itu berada di angka 5, 51, 16, 65, dan 57.